Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang modus penipuan yang mengatasnamakan pihak Shopee. Nah, seperti apa untuk modusnya? Jadi, kemarin malam saya mendapatkan telepon dari nomor yang awalnya plus 1938, 238, sekian-sekian-sekian. Dan seperti apa percakapannya? Silahkan disimak baik-baik, teman-teman. pernah sesekali lewat dari apa itu tapi filter dari apa filternya so filter so filter di sini tak? yang dimaksudnya untuk menghubungi kak di malam hari ini so filternya sudah diaktifkan nggak sebelumnya sudah ya. sudah iya sudah baik misalnya kita kita langsung saja menjelaskan mengapa kita mau menghubungi kak di malam hari ini Biar bisa kenapa karena ya. ya, ShinSofi mengadakan cuplikan dari seluruh pengguna ShinSofi yang menerapkan ShinSofi kita, ya. aplikasi ShinSofi terbaru, aplikasi ShinSofi dua belas dua belas kayaknya. Nah ini untuk nomor teleponnya ini betul kak yang kita hubungi sekarang <gat> ya Jadi empat angka yang terakhir enam tujuh delapan tujuh terbaca. Iya betul. Iya lagi ini kan kita ucapkan kan selamat nomor telepon kalian kan terbaik dari meja seleksi kita ataupun dari meja undian kita mendapatkan uang berbelanja ya, kak atau mengharga langsung dari ShinSofi. Biasanya kak, uang guna yaitu pengpucar belanja susah, udah wajibhan, itu selamat. ya dapat pucar belanja katanya kak ya, selamat itu. Hmm. Ya, Terus? Ya baik kak, untuk pucar belanja ini kan mau diterima atau gimana ya, bisa dibermaskikan sama wang. Boleh. Untuk cara penggunanya bagaimana? Boleh. Baik, ini kak untuk cara pengambilannya sudah kami siapkan karena dua cara kantor dalam itu udah langsung dari kantor kak Nah di sini dia mengatakan saya mendapatkan hadiah voucher belanja ataupun uang tunai senilai 2 juta rupiah. Dan itu bisa diambil melalui ShopeePay ataupun melalui rekening bank. Sedangkan setelah saya bertanya pada pihak Shopee terkait dengan nomor tersebut, jadi jawabannya seperti ini, teman-teman. Mengenai hal tersebut, aku infokan adalah penipuan, ya Kak. Nah, itu adalah jawaban dari Shopee langsung, teman-teman. Jadi, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Dan di sini juga dia mengatakan PT Sopi Indonesia tidak akan mengirimkan informasi pemenang undian kepada pengguna melalui SMS dengan nomor pribadi atau memberikan link melalui blogspot yang mengatasnamakan Sopi. Nah, jadi di sini kita harus lebih hati-hati, teman-teman, karena pihak Sopi tidak akan memberikan informasi terkait undian hadiah melalui pesan singkat ataupun melalui WA. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk ke percakapannya kalau dikirim lewat rekening gimana? Nah, kan rekening bang, kan bank, ya, bank BRI. Atau masing -masing masing -masing untuk itu? sudah dilengkapi dengan SMS Banking. Sudah lengkapi dari mobile banking Iya. Ya baik, ini kan jika sekali lagi kami ada di mobile banking untuk kami akan bisa untuk mengecek dana kita sudah masuk atau belumnya melalui himpun ya. Bisa. Bisa baik, ini kan jika bisa untuk kami akan diberikan tinggal kami informasi taban dari nomor rekeningnya ini berapa Kak nomor rekeningnya? Saya informasikan nomor rekeningnya ya. ya untuk dari nomor rekeningnya ingat tidak? Atau pun password-nya. Sebentar. Rekeningnya 3867. 3, 3867. Heeh. 0107. Mana? Ya? 3504. Ya. 3867. 3867. 3867. 3867. Hmm. Oke. 0107. 0107 tiga lima kosong empat tiga oke lima tiga tiga lima baikin kaya kita ulang dari awal kak untuk dari nomor rekeningnya ini ya tiga tiga delapan enam tujuh satu betul nggak iya betul, betul baik ini kita menjelaskan <Sutukkan> langsung untuk dari kartu atm nya ada kakak sekarang ada kartu ada baik ini kak jika ada dari kartu atm nya untuk dari kartu atm nya bisa kakak pegang sudah oke sebentar saya ambil dulu kartu atm nya uh -huh. udah dari pegang membikinnya itu secara online kak atau langsung dari kantor? Dari kantor. Langsung dari kantor. Baik jika langsung dari kantor kakak di sini untuk kode res milik cabangnya kakak yang ditempel di depan yang ditempel di depan kartu atm itu kak yang diawali dari 60 puluh disusun dari perangka perangka kak. Setelah itu kakak langsung akan suka mendapatkan SMS dari pihak bank luar negara kita kakak terima, Oh nomor, nah, nomor, nomor nomor nomor yang ada di ininya ya di kartu ini. Ya, yang berapa? nomor Nomor kartu ATM. Iya. Mm -mm. Berapa, Kak? 0123 uh -huh. Berapa? 0123 0123 Itu bukan, Kak. Itu oh, 6, bukan. Iya dari rekening ini apa BRI BRI <tuh> yeah. Iya 01 0123 Oke okay. 576 500 76 <tuh> 10 satu kosong satu kosong oke ya udah gimana gak? sudah udah bukan kak yang nambah angka kak yang nambah angka oh iya oh. ya itu yang angka segitu cuman ada segitu di nomor kartu atm saya gimana cuman ada segitu doang di nomor atm saya angka ka el dental di depan kartu ATM-nya. Iya. Oh, iya, betul. C itu nomor tangkaga. Oh, kartu. Itu nomornya nomor tangkaga nomor apa, ya? Oh, cuman ada itu doang. Saya juga enggak tahu ya. Cuman ada itu doang. <tuk> ada itu doang nomornya. Iya loh. Ya di sini kan jika kakaknya tidak bisa membantu kan untuk dari nomor telepon tetabangnya, di sini tidak bisa kan kita proses kan? Oh. Itu. Enggak bisa ya? Baik di sini tinggal kakak informasikan saja jika mau diterima kan seperti itu kan tidak memaksakan atau menanyakan di sini enggak bisa kita bantu, kita bantu kan seperti itu ya. Ini kantor ayam, poin tempat perwira dan tempat kerjaan. Oh iya. Saya juga enggak bercanda, Kak. Cuman ya, emang ada ya, itu nah, doang. Ya, bisa kan? bisa, kan? bisa jelasin. apa Kartu ATM-nya yang dipotong. Ya. Ya, di iya, kan, uh, nanti saya foto. Iya, <tuh> nanti saya foto. Dikirim ke WhatsApp ini ya. Iya, baik. Ini kan tidak kata nanti atau iya bisa, bisa, mm -hmm. bisa cuman setahu saya untuk uh, apa nomor kartu itu kan sifatnya privasi juga ya ya memang untuk mm -hmm. seperti itu. Dan sini, kita Sama kerja sama dari pihak bank, nantinya kalau sudah berapa dari pihak bank, wah, karena kita sudah terima atau maju dalam proses, enggak kaya? Oke, okay, iya, iya, iya. Karena nah, saya agak akan begitu. Kebetulan saya, di sini kita udah bilang ketika kita, kita, kita bantu ya, kita bantu mm. Jika tidak, kita tutup telepon ya. Di sini tidak ada untung ruginya bagi kita, kita hanya mau informasikan kepada pemenangnya. Oke, okay. nah, dan uh. juga kakaknya jika meragukan saya kok ya? kakak langsung baca kakak dari kakak ya, sebagai pekerja rezeki ya bukannya kita ya. Oke, ya udah boleh dikirim. dikirim boleh, boleh dikirim dulu ID card. ID card Berapa? Yaudah ya udah ya. Ya, ya. itu ambil aja ya. Ya, itu ambil aja. Nggak jadi ya, ambil aja ya. Mohon maaf. Lagi mau nonton bola dulu ya, udah dulu ya.